Ini adalah Duk tereh ataupun duk wayak Ciceng, kau tecing Komun, hak keno, hak betul Yang orang-orang zaman dahulu Yahudi, Kristian patu mari belakang-belakang di zaman Nabi yaitu puak musyriki ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللوم مدبرين وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ Ayat 70 ni, surat 6 Allah Ta'ala firman di sini sebagai Penerengi kepada semua manusia, terutama sekalinya. Ha-ha, perselisihnya dikalengi Bani Israel pada zaman dahulu. Dengan penerengi Al-Quranul Karim. Allah firmannya ayat 70 ini. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel perkara yang sebenar sebenarnya mengenai kebanyakan soal-soal agama yang mereka berselisihkan padanya maknanya Quran ni lah duk teri ataupun duk wayak ciceng komun yang kena, yang betul yang orang-orang zaman dahulu Yahudi, Kristian patu mari belakang-belakang di zaman Nabi, iaitu puak musyrikin dia puak apa sahing yod hit tu hero di dalam Israelnya, bani Israel yang terdiri daripada puak-puak Yahudi dan Kristian, patut dizamiaraknya ya itunya puak musyrikin. Tu masa duduk di di Mekah, bela pinoh, kita duduk di Madinah, timbunya puak-puak munafik. Ha Bani Israel ni Allah Ta'ala wayak panjir kesoh puak-puak dia. Bila sebut Ha Nabi Musa maka sebutlah Ha Bani Israel. Lepas tu tersebut juga lepas pada tu iaitu Ahli Kitab. Ya Ahlal Kitab. Ahlal Kitab ni artinya orang-orang yang reti baca serta dengan tahu isi-isi dia. Tapi glewen. Bukan glewen di diri dia saja dah. Tapi buat. Jadi orang belakang-belakang glewen. Dengan sebab puak dia duduk khenak isi kitab yang ada pada zaman itu. Tak pada dengan kitab Taurah. Tapi duduk dia khenak juga kitab Injin. Itulah Allah Ta'ala pun kaya. Dalam ayat ni katanya. Saya baca sekali lagi dah. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel perkara yang sebenar-benarnya mengenai kebanyakan soal-soal agama yang mereka berselisihir padanya. Dari ayat lain pula tu saya kata. Ayat dengan maksud dia. Dah. Bani Israel ni tekah belong pada tugung kitab Taurah Puk dia, prong dong, kasih saya, setuju, tak ada nampak, baloh. Tapi apabila turun kitab Taurah, mula baloh. Dia panggil trungkam. Waliknya orang ni, duduk kat yang, mong kata lagu tu, aku kata lagu ni, baloh kau tu, baloh kau ni. Apabila turun kitab, pak, pakai senya belaka Sebab apa? Sebab kitab tu, memberi penerangan, penjelasan. Tapi dok Tugung kita jadi balah. Nabi Musa terima daripada Allah Ta'ala mari dia raya kepada Bani Israel. Nabi Isa terima kitab Injin mari raya kepada Bani Israel. Kau pertama balah. Ini lah ulama-ulama raya di dalam tafsir. Orang Islam kita kena ambil botrian daripada Bani Israel pada zaman dahulu. Bila kita turun, jadi baloh. Kita orang Islam, tu hewak turun kera'i kepada Nabi Muhammad, jangan hidup baloh. Khilah, nak khilah, sikit sebanyak, mung nampak kau tu, aku nampak kau ni, tak ada gapo, Ulama, sahabat lagi, dia nampak. Aku nampak kau tu, aku nampak, yang ni nampak kau ni. Tapi dia ya tak baloh. Tapi buat apa boleh umat Islam, pecah belah, Lepas tu, dia ambil, ha, ugamu gamu, maiduk pecah belah. Saya fikir dengan bodoh-bodoh sayalah. Nak banlah boleh hang dunia, banlah lagi. Cara ha, nak makan nak wak umuh. Apa tu? Tak apa. Sebab apa? Aku nak makan hak tu, hang nak makan hak ni, jangan duk jangan duk paksa lagi mari. Aku nak wak umuh lagu mana? Aku nak beli tanah mana? Aku nak bemin dengan siapa? Nak belaki dengan siapa? Eh. Tak ada kena dak. Apa? Paksa kan. Nak kat yang tak ada apa hang ni. Ha politik, ha cara hidup, manusia, guliknya dia balok. Dia maikin pun. Tapi ha agama, jangan dia ambil model agama, jangan dia balok. Jangan dia buat buku dengan ha agama. Jadi pecah belah. hancur habis sangkong. Cuba kita tengok nota kaki dia tulis. Satu, dua, lapai lima. Setelah Allah Ta'ala menerangkan, guliknya saya baca nota kaki ni, saya baca cepat dah. Eh? Kena, kena kena dengar molek. Setelah Allah Taala menerangkan dali, dengan dalil-dalil yang berbukti yang, uh, buk, dan bukti bahawa dialah yang menciptakan sekalian alam dan bahawa hari akhirat akan tiba, tiba dengan tidak syak lagi, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan pula tentang kerasulan ke Nabi Muhammad SAW dan tentang kitab suci Al-Quran. Al-Karim yang menjadi sebesar-besar mu'ajizat yang membuktikan kebenaran junjungan kita yang mulia itu Al-Quran Al-Karim mengandungi antara lain ketiengi-ketiengi yang benar mengenai soal agama yang diperselisihkan oleh kaum bani Israel sama ada mereka dari golongnya yang mendustakan Nabi Isa AS atau golongnya yang mempertuhankannya itu dah Al-Quran inilah mari duduk ciceng soso duduk betul semula komun, hak Orang-orang Yahudi, Kristian pada zaman dulu Duk selisih pada dia Duk dalam Quran ni Masya Allah tu Dia mari betul-betul-betul-betul semula Tapi nak terima tak seterima Wallahualam Hal ni serah kepada Mereka Kita orang Islam pun lah getul juga Walaupun benda molek di tangan kita dah Tapi bukan semua orang Islam dapat hidayah daripada Quran Setengah-setengah orang baca gitu Baca-baca-baca-baca ya. Habis Baca, baca, baca, baca, habis. Tahu tak isi ke apa? Tak tahu. Aku baca yang bodoh lagi. Siapa tua? Tak kerti, isi. Pandai baca. Ya? Saya ingat ni. Tok saya ni. Tuk adik, adik, adik, adik saya. Dia kata katanya. zaman zaman dulu, Okay, pandai baca keraja habis buah. Okay, we bining. Kita dengar, ia doa, ya, Oh. Sedap sekali. Pandai baca keraja, Okay, we bining. We bining. Okay, we Sebab apa? Sebab payuh nak pergi cari orang pandai baca Kro'el pada zaman itu. Lepas itu, orang deknya, saya dengar, dia hari menikah tu adalah hari khotel Kro'el. Kalau baca dah berapa-berapa kadi pun, orang tua dia tanya, khotel Kro'el ada lagi? Tak lagi. Kena buat majlis khotel Kro'el. Lepas itu, barulah majlis hakak nikah. No, Lepas katanya, saya katanya, seharusnya zaman-zaman dulu. Alhamdulillah, pada zaman-zaman sekarang ni orang pakak sebar Quran boleh katakan okay, masa lepas ada semaya subuh ni berapa-berapa orang mengaji Quran ada tight thought ada tak tight thought banyak ke okay, tak ada tight thought hendak so. mengajar sikit sebanyak nak no, katanya ya tu terjemuh orang ni hurai tu baca kitab tu baca kitab ni main nak royak kepada masyarakat kita gapo isi yang ada di dalam Quran tapi bukan arti katanya semua orang mengaji Quran orang duk dengar Quran dapat hidayah belakang. setengah-setengah orang royak oh royak oh royak oh royak oh okey habis sengoh-sengoh okey baca baca baca baca habis tapi nak no, lebih dalal daripada tu lagi Hari ni kena pakak mengaji kena pakak sebar kena pakak baca bujur jadi sesungguh terutamanya bagi orang-orang Yahudi Kristian saya yakin orang Yahudi Kristian sengoh-sengoh lebih reti Quran daripada orang Islam lagi saya yakin sebab apa? sebab kita duk tengok buku-buku hak -buku dia tulis Masya-Allah. Dan la isi yang dia baca, dia menulis, dia kaji sehingga orang Islam boleh ambil faedah daripada dia. Alhamdulillah. Nah. Wa innahu hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan sesungguhnya al-Quran itu menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah. Nah. Patnin kita jangan lupa. Allah Jinjan dalam Al-Quran ini beberapa kali hak quran Salah satunya, Dalam suratul Isra' Inna hadha al-Quranah Yahdi lillatihi akwam. Sesungguhnya, Inna hadha al-Quranah Yahdi lillatihi akwam, Sesungguhnya Qur'an ini Tunjuk Sebaik-baik, Sebetul-betul jalan. Allah Wah tu ya jadi rahmat pula kepada kita, jadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Kalaulah orang Yahudi pada zaman dulu, orang Kristian, ya pakai contoh tinggi lagi. Dalam Suratul Baqarah tu, dia katanya, "Waqalatil Yahudulai setil Nasara ala Shayi, Waqalatil Nasara laisetil Yahudulala Shayi, Wahum yatloon al Kitab." Orang Yahudi kata kepada orang Kristian, uga mohum pelang. Uga Kristian kata kepada orang Yahudi, uga mohum pelang. Ugamu mem menipu. Jadi zaman dulu pakak kata gi mari com te gogan gogan gogan gogan. Tu he kata nya wa hum kitab sedangkan mereka duk baca kitab. Mananya orang Yahudi duk baca kitab Taurat dan orang Kristian duk baca kitab Injil. Mari asal usul daripada hak tular belakang. Tapi balah. Ha tu. Ciceh mung ciceh ku gi mari. Ha, bila kita mengaji Baca-baca ayat pasal itu kita mari gambar dalam Islam kita. Mai maksom ben yang yinyo Islam kita nak cometi lagi ambil ini, mari, ambil Quran ni mari duk cometi di antara orang-orang Islam sama sendiri. Sepatutnya bila kita baca Quran, baca baca baca-baca, dia timbul nur cahaya di dalam hidup kita. Timbulnya benar-benar yang molek. Terutamanya bagi orang-orang yang faham Quran Hak pasang tak ada kena terjemuh banyak. Sama ada dia baca dalam semaya, dia jadi makmum, kau jadi terima, ataupun baca di luar semaya. Oh, wujadilah Quran ni, kitab hidayah. Buka kitab untuk nak baloh. Setengah-setengah orang, -setengah nanti nak kutik-kutik, ayat hak pasang, orang baloh-baloh, nanti, aku nak mengaji, ayat ni wujadilah dahleh. Ha, tuha. Apa yang ni? Tuhha. Goyak katanya apa ni mata tu ha tangi tu ha istiwa tu ha taharas oh jadi seolah katanya gata muluk nak ambil ayat-ayat pasal itu nak uji jadi buah kecik padahal tu ha goyak pasal-pasal sini tak ada banyak sangat ha tu patu ada ulama takwil ada ulama tak ada takwil tasuh jadi buku besar ayat-ayat pasal ni kita dengan baca pak serah kepada Allah Tuhan layak dan Al-Quran wasna'il fulk bi'yunina wa layak kepada Nabi Nuh he Nuh mu perahu kapal tu dengan kapal bi'yunina kalau ayun artinya dengan mata-mata mata mana nak pergi nak pergi buat kapal ha tu tak sedu takwi banyak Gitulah. Was sama abanainaha bi aidin wa inna Dan langit-langit Tuhan katanya. Was sama abanainaha dan langit kami binanya bi aidin. Aidin maknanya apa? Aidin. Nih. Yadun tangan. Aidin maknanya tangan-tangi. Tak sedar. Tak sudah takwil banyak. Tuhan rakyat lagu tu. Kita jangan hidup gambar katanya mata tangi. supaya dengan tangi kita, mata kita. Dia tak suka juga dah. Walam yakullahu kufuran ahad. Itulah. Isi-isi yang ada di dalam kera'al, kita tak sehubah jadi baloh. Tapi kita mari sepakat, marilah kita pakai ambil isi kandungi yang ada di dalam kera'al. Dengar tu, saya berasa ni, kan, kalau dia orang reti bahasa Arab, harap ni, kita kena akak, nak buat lagu mana nak buat jadi... Orang yang tak pandai bahasa Arab, kita pandai bahasa Arab. Kira-kira bila dia dengar Kro'an, tu ime duk baca, pak, Masya Allah, timur hidayah banyak, boleh benda-benda yang berpeda banyak, apabila dia dengar Kro'an, ataupun dia baca Kro'an. Itulah. Saya berasalah katanya, suaneng, siapa pau orang apabila dia baca Kro'an, dia pahal. Kalau dia baca Kro'an, tak pahal lagi, Allah alam lah. Nah Kita tak katanya orang ada buka orang Arak Ataupun orang buka tak payah Bahasa Arak Tak mesti katanya orang Arak Dia tak payah lagi Walaupun dia baca Kro'el kenal Tapi dia tak payah Kalau dah baca gitu baca Minta maaf dah, saya tak ada duduk-duk pernah Orang tak payah Bahasa Arak dah Tapi Haikam langcai Nak jadi ngaji Bahasa Arak Saya duduk-duk cari kot Eh nak lagu mana, wikti mana mengajar bahasa Arab, jadi mudah, boleh cepat. Gerti. Lepas tu kan, bahasa Arab ni, dia pasang bahasa, nak kata payah sangat pun, payah juga. Nak kata mudah sangat pun, bukan mudah. Gitu lah, nak no ayat katanya. Keng-keng, kelang. klang klan, di antara payah dengan mudah. Cuba kita gambar ni, ni, duduk dari ayat ni lagi ni, no nak ayat katanya, masa kita ngaji di sekolah, orang-orang duduk ngaji di pondok dan sebagainya, dia kena ngapa? Dia kena ngapa. Bila kena Oh, semua-semua orang malah aku. Payuh, sara. Nak nahu lagi, sorah lagi. Ilmu tu lagi, ilmu ni. Blah, kat dia. Kalau kena payuh, dah. Payuh, payuh. Jadi payuh. Siapa? ke tak sinca katanya, Blah, nanti dengar orang raya sudah. Nak ngapa sendiri, siapa payuh. Ya, keeduh. Ya, Sebab orang Melayu kita, kita pergi ngaji, Ngaji kaedah. Kaedah-kaedah ni artinya, lak hasa tu lah, wayakon. Supongan kita mengaji bahasa angkrik. Ngajinya, ngaji ni, mengaji grammar dulu. Padahal orang yang mengajar, dia tak mengajar grammar dulu, yang mengajar kecek dulu. Ke, kecek dulu, Wih, jadi dia tubek tubek tubek tubik. Nak? tubek nah, di mulut. Sebab tu orang kalau dia tanya, nak buat lagu mana? No, nak boleh boleh bahasa dengan cepat. Nak? Orang putih, dia jawab katanya, open your mouth. Open your mouth Ya Iaitunya buka mulut Buka, buka, buka, buka Buka, buka, buka, buka, buka mulut Muka cek Macam hidup dia Ngaji bahasa Kena cek Kena menulis Kena dengar Kena Menjadi Banyak-banyak Taksak tu Orang siya dia panggil Sukcik Pukli Sukcik Ya itu apa? Tulis Dengar Kecak Lepas tu Gak apa lagi? Sama lagi Taksak Dia ada pak semua Tu nak ayat katanya Kena boleh bahasa Arab neh pakak-pakak pikirlah dalam sangkum kita nak uy, boleh bahasa Arab. Pastu tujuannya nak pai al tu. Insya-Allah. Saya dak tengok dah. Ha kata nak kata nokเรื่อง sikik pun, tapi nak nokเรื่อง. Dak tengok dah. Orang-orang okay, okay, luar negeri hok tuup sembahak dan la tarat. Bila kita tengok tarat, saya tengok Al-Jazeera. Masya-Allah. Orang okay, Russia, orang okay, banyak-banyak negeri dah. Ni saya saya royak kepada kita ni. Angkrik Pracam Pratid Yaman, Yemen Yemen Kecek pasal Arak Masya Allah Dia orang Kristian Tapi kecek Arak Berapa menteri cuai Kerasuan kantang Pratid Rasia Kecek pasal Arak Masya Allah Pakai cek tak ada Lekak walaupun sikit Ikut Orang sampai Orang tanya Orang padahal dia bukan orang Arab Kita pun setelung dengan dia kecek bahasa dia kecek itu, bahasa tangkan Bahasa tangkan ni dia tinggi pada al lagi Kalau nak kira pasal bahasa politik bahasa apa saya bahasa kantahan, tahan tak ada dalam Al-Quran pasal pasal klimuh pasal tapi dia boleh kecek ba ba ba ni nak ayat katanya Marilah kita usaha jadi boleh bahasa Arab Lepas kita duduk hari-hari ni... Duduk dengan basara... Dabar basara... Baca keraja basara... Semayar basara... Zikir basara... Wiri hari-hari basara... Kalau nak kira... Tu, eh... Menimai ponat daripada hidup kita dengan basaraan... Gitu... Pangeh sikit lah hari ni... Dua ayat lah... InsyaAllah akan... Jadi semangat kepada kita... Lepas tu apabila kita reti sungguh baca... Sungguh... Keraja itulah akan... Jadi sebab boleh kita dapat hidayah Daripada Allah SWT Ya lah Dia azizah nak baca berhabis maknanya Tapi sampai sini, sampai sini terlekat Jadi hurai panjir InsyaAllah kita kog-kogi Dengan ayat-ayat yang Allah Taala firman kepada kita Wallahu'ala mazalallahu ala, wa ala nabi'ina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum sallam wa warahmatullahi wabarakatuh